Hai bestie. Baik lagi sama aku di sini. Aku pakai Zeus dengan modal 200 Tibet 480-nya bestinya. Oke, kita aktifin dulu double chance-nya. Kita langsung pakai 30 quick spin aja ya bestie. Kita pakai 30 quick spin dulu di sini ya. Langsung nunggu yang pecah-pecah dulu. Nunggu yang pecah-pecah dulu dipecahkan langsung oke okay. pokoknya kita nunggu yang pecah dah pecah deh mes. Mes, pecah deh etak. pecah deh mes, dipecahkan itu nah hmm. langsung nah eta harusnya harus atau ih meniriskan pisang nah eh tak tuh pecah diri, dipecahkan tas si biru siya geninganan si biru gening si biru tambah lagi kita 10 turbo 10 turbo doang nah pecah si biru Nah, si kuning Si tadi ikuti si Biru tadi Nah, iji iji deh itu etak genep etak pecah si muk aladin aku muk aladin tambah si biru deh jadi si biru deh biru biru biru biru biru biru biru biru biru ayah itu nah etak ditambah 21800 langsung sensasional besti cenah langsung sensasional langsung ilmiah si ya, teh ini langsung tuh ditambah dari 20-nya. 20. Nah. Jadi Oke, okay, yang biru. Oke. Okay. Nah, yang kuning. Yang kuning dan si kuning lagi. Si kuning lagi, si biru di sini pecah. Si kuning lagi pecah. Tambah hijau, ditambah ijo Oh my god, kurang gimana ini? Bestie, nah, mari kita lanjutkan kocok-kocok dulu si Zeusnya ya. Kita kocok dulu Zeus agar Zeus merasa tenang, biar dia kalau terkocokkan beliau tenang gitu kan ya. Tenang, tenang, tenang. Bagaimanapun, dia tenang. Nah, pakai quick screen, screen jangan lupa ya, sama quick screen. Oke, okay, sendirilah Quick screen. Ah, pokoknya itulah ya kalian mengerti apa maksud aku kan. Oh my god, langsung di sini. Hmm. Pokoknya ini apa uh, warung tapi dijamin garung kadung banget kok, tapi ya lumayan gitu lah. Tapi ya ya ya udah lumayan aja. Garung kadung kadung banget sih. Lumayan pokoknya lumayan-lumayan. Lumayan aja gitu. nah lanjut. Uh... Mana nih? Kok gak ada yang pecah ya? jauh satu pecahin tah gitu sih sama jauh harus diomongin mulu sama aku. Heran. Si biru di sini sekarang dan hijau dan hijau dan merah dan kuning, Deng. Dan merah. Merah sama muk ajaib kesukaan aku. Oh my god. Oh my god, oh my god. oh my Wow, langsung 30 turbo lagi ya, bestie. Aku si kuning pecah di sini dan uh kuning doang ternyata yang dilewatin gitu aja ya nyangkut ke sekali mata si hijau nyangkut sih si biru nyangkut si biru nyangkut nah mana nah si biru dan si itu nah nyangkut lagi nyangkut lagi nyangkut nyangkut lagi tuh nyangkut nyangkut lagi lanjut lanjut kak lanjut laet eh, tak tahu diturun kena tapi dilewatin Mai, udah diturunin juga malah dilewatin Gitu aja dasar Tuh kan si biru jadinya Nah Satu lagi nggak si biru tuh? Si biru si kuning Si hijau Si hijau ada lagi Si hijau apalagi Apalagi mau Apalagi mau Nah ada lagi Mana nih biru lagi. Nah, 10 quick spin ya di sini 10. Tuh langsung. Ya, Ini enggak ada yang ngangkut tah, etanya ngangkut. Siapa kudu diomongan bae Zeus keninganan. Ah, aku mah ada men banget udah tiga tapi kurang satu Coba free spinnya Kesel tuh. Coba udah 3 satu lagi. Tolong aku tuh kesel banget. Loh, aku pakai turbo di 30 aja ya aku bimbang soalnya tapi jangan lupa skip screen ya lupa yang aku tadi bilangnya hmm langsung tuh langsung dipecahkan tapi diturunkan tapi dilewati gitu aja arisia ya, eh tah gitu deh satu deh satu deh tuh hmm. tah eta tah nah eta deh sok sok sok sok sok sok sok, sok, sok. maneh teh gerak nah si biru biru lagi ada nggak? Hmm. lanjut dong. nah gitu satu lagi. nah eta satu lagi, satu lagi nggak? nah eta itu hiji tak itu eta hiji dei, hiji dei. coba, hiji dei nah, hiji tak eta hiji oke, okay. hiji oke. Okay aku kurang banget, Aingma heran. Nah, eta izin Pecah, eta cincin kawin dengan si hijau berbarengan tapi nggak diturunin, turunin. hampur perkaliannya, aku mau meni gereget pisan, sumpah dah, turunin, tah. Kuning, tak diturunin kali 15 ya mantap, langsung tuh sensasional, besti pecah di luar, enak banget ya pecah di luar, au enak banget loh pecah di luar tuh langsung tuh Eta muk ajaib udah pecah muk ajaib apalagi nih yang pecah nih nah 30 tadi sini ya besti tuh pecah gustinu aku nah, pecah lagi pecah lagi tuh pecah Kasih cincin pecah si itu udah pecah juga pecah lagi pecah gimana ini? i kurang atuh hari maneh ah Risi aku mata eta, eh uh, mahkota anu no jarang pisan gus pecah etai ilun, mah mah jarang pisan sumpah pecah nasi ya, gera, aku mah percaya sama aku gera, aku mah percaya sama aku masih ya, teh. eta tak pecah deh pecah deh enggak, nah pecah, jadi Nah, eta hiji deh hiji. Mana atuh, tah eta si biru, si ungu, si biru lagi. Ih, langsung hiji deh nah hiji. kita biru dari biru biru lagi biru lagi nah hijau lagi hijau lagi dong pecah nah Turbo Spin 10 ya besti aku mau pakai Turbo di sini aku langsung Aduh kurang kill atuh Ari maneh gerakan siap nah etak mesti turunkan tapi ih sih dilewati sama nopoja si umu nah aku menunggu Prispin bener-bener Prispin aku mah di sini gerakan sih ya nunggu Prispin aing aing nunggu tah etak kurang ditunggu-tunggu ayah Adirna di sini ada sumpah ada hmm. langsung terus ya pecah tuh pecah tuh pecah pecah Eh, tak dikali dua tapi ente diturun, mes diturunkan tapi dilewatin. Kesel, ih, kesel pisan Lanjut, eta gerak. Eh, nah, nyangkut hiji. Alhamdulillah, eta gerak hiji. Duh, nah, tah, eta tah, tah, tah, tah, etak, doi, tah, tah Dei, eta mm. Ungu enak biru, biru teh. Biru te. Nah, eta biru. Eta ungu ande nandei. 5 eh. 3. Dapat 77 B. Ih. Aku mah langsung enak dei. nah itu itu si kuning itu pecah dari baik kuning kuning kuning ungu ungu pecah kuning dan ijo ijo dan dan dan dan dan dan hijau lagi dan biru dan biru dan ungu hmm, kurang tuh kuning Ada lagi nggak si ungu si biru deh. Nah, etak tah kitu. tah a pecah kitu kabeh loba pecah gurah pecahkan sing loba, sing loba pecahkan. Mana lagi ya? <coughs> Cahin lagi. Pakai 30 nya Skip screen aja di sini, mana aku manggurah pecah deh, pecahkan deh, pecahkan deh. ih, lanjut. tah, ini yang aku cari-cari. ini yang aku cari-cari itu. -cari langsung gitarnya beastie. eh tak, tah. tah. diturun tah pecah. Hmm, etak kesukaan A ini pecah, akhirna tuh, Ijido oh. itu, Yajidu itu, etak, nah etak ayah dewi baik, ayah dewi baik, ayah dewi baik, ayah ada. langsung ke ada lagi tak tak ungu pecah Kaliana turunkan. kan si Kaliana tadi mana percuma tu isi Deus i kehel aku mah sumpah kata ibu dewi Iji doi ta, iji doi ta. Hmm, eta doi, hmm. eta tah, doi eta doi tuh nu hejo. Anu berem ena nu berem nu ungu nu ungu nu ungu nges nu ungu nu mana doi ena teh? Nu mana doi coba? anu mana deh ini? i kurang atau arisya? nah, tah anu anu anu cincin cincin kawin orang ya tanga? anu ungu, anu biru tuh anu biru anu cincin kawin orang? mana deh? Koneng si koneng, gus si eta eta si koneng, si koneng, koneng, koneng, koneng, koneng, koneng <laughs> kenapa ya nggak diturun-turunin ih, <tuh> mana sih? itu sih ungu yang si koneng ngesl pupus dulu ya pupus nengah pecah tak muk ajaib aku aku mah suka kalau si muk muk ajaib aku popes sumpah dah seriusan ya udah aku mah suka banget sama muk ajaib aku nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah langsung tuh hiji deh langsung hiji deh kita kita pakai sekarang dua 10 dulu deh 10 dulu uh, quick spin ya sepuluh dulu kita melihat lihat di sini langsung mana dei kita 30 turbo di sini ya tiga puluh turbo 30 turbo tak pecah tak hiji dei scatterna ah ngestilu. kesel pisan aing mah demi sumpah sumpah aing mah kesel banget ih dah aing mah sumpah Esmosi nggak ya. esmosi, esmosi, esmosi, seriusan deh nah eta dua belas, sepuluh sembilan, gimana, atau arimane, ini, nah eta hididui. eta Muk ajaib aku pecah hiji deh tuh si apa pecah. Cincin kawin aku nges pecah hiji deh. Prispin, prispin hiji de. Pwis nah, akhirnya kita mendapatkan prispin yang aku tunggu-tunggu dari tadi Gustino Agung. Terima kasih. Oh my god, aku mendapatkannya. Yes, yes, yes, yes, I got it. I got it. I got it. Mana nih langsung? Langsung tuh Hmm. Mm langsung okay. main hmm, satu tu langsung and then one more lanjut nah lima delapan delapan lumayan lah ya ayo dong bisa dong besti bisa oh, ya kali nggak bisa ya kali nggak bisa dong ya kali nggak bisa ini mah. Ya kali, ya kali nggak bisa He -he, Saya sumpah deh ya kali Nah etak itu pecah Dari kali dah turunkan Tuh etak jaman Masuk dipecahkan hmm, Ijo pecah day. Ungu abis ini Ungu Ungu abis ini Oh my god Ungu abis ini tuh hmm, Langsung 8, 9, nah? 13, tuh. Sensasional Oh my god Sensasional, mau resep ini Eh, lanjut. Oh my god, oh my god, oh. oh oh oh oh tuh langsung 17 belas Bisa bisa tuh. Sekali lagi, nah dapat sembilan ratus Kita tadi ya. Langsung tuh, eh, oh, pecah deh, pecah deh, pecah deh, pecah, dewi. pecah dewi, Disini udah dipecahkan lagi, sih. Masih biru, coba dipecahkan. Oke, okay, gengs, itu aku mendapatkannya.